Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini, Senin, 31 Desember 2018. Saya berangkat dari rumah pukul lima lebih lima menit. Ya dan ini tidak begitu macet ya. Nyampe di kantor. <Sekas> lah ya, bukan untuk parah. Disini. Namun kalau kondisi saat ini tidak ramai yang biasanya. Di sini biasanya adat merayap juga, namun pada hari ini sungguh sangat luar biasa seperti hari libur ya. biasanya sudah super sangat macet. Di biasanya angkot, gak banyak yang Di sini adalah Di pertemuan Tanjung Barat. Di sini biasanya sudah super sangat macet ya nah di sini putar balik ke Depok terlihat begitu sepi jalur ke arah pasar Minggu sebelum under pas pasar Minggu ini sudah sangat macet ya nah di sini kita lihat tidak macet ya pas pesan, Ibu, biasanya sudah sangat macet. Kita lihat ini seperti hari libur. Di sini biasanya kendaraan sudah berhenti. Kita lihat tampak sepi, ya. Ada terbalik ya kendaraan biasanya antrinya sudah sangat atau luar biasa. Ini kita akan memasuki kali ya. Nah di sini tuh biasanya sudah padat merayap ya karena di sini ada lampu merah. Ini dia di era dagang potlot seleng ya. Ya di sini ada uh, lampu merah ya juga sungguh sangat luar biasa padatannya ya. Nah, di sini di jalur menuju Pancoran ini, ini juga biasanya sudah padat merayap ya. Ini juga dalam lampu merah. Nah, ini jalur menuju menuju Pancoran. Ya. Di kiri ada Jakarta Barat ini ya. lurus ke, ke kanan ada Halim ya lagi kita akan melintas di arah terbalik kibet ya. Nah, di sini biasanya juga banyak kendaraan terbalik ya. Di sini ada lampu merah. Biasanya sangat ramai juga ya. Ini ada arah terbalik Dokter Sarjo. Jalur L Nah di sini adalah jalan tambah Lampu merah Biasanya macet Nanti kita akan arah ke kiri arah senen nah, Kalau kita lurus ke arah muka di, di underpass matraman Di jalur ini sekarang sudah sangat ramai. Kita akan melewati sekitar tiga lampu merah ya. Lintasi lampu merah kedua. Kiri itu ke arah sini. Merah ramai. Menuju arah Flyover Senen ya. Nah ini kita naiki eh, Flyover Senen ya. Dari arah kiri sisi Pasar Senen akan berbelok ke kiri ke kali ini kita setayah sebelah kiri kita akan masuk ke gerbang ke tujuan kita Alhamdulillah kita sudah sampai waktu menunjukkan pukul 6.05 jadi hanya sejam waktu yang kita bisa tempuh uh, dari rumah ke kantor, jadi ini adalah hari Senin, yang mungkin karena hari kejepit Anak sekolah juga masih Pada libur, pegawai-pegawai karyawan juga mungkin banyak yang mengambil Cuti, nah tadi kita sudah melihat Kondisi di jalan raya sepanjang Yang kita lewati, begitu Sepi ya kayak hari libur ya Terima kasih sudah menyaksikan, tetap terus Tonton ya, jangan lupa di like Comment Kemudian subscribe channel kami Sekian, terima kasih teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye.